Bismillahirrahmanirrahim Tulisan yang paling kecil Itu namanya Huruf Jadi huruf contohnya yaitu A, B, C, D Dan seterusnya Itu dalam bahasa Indonesia namanya huruf Dalam bahasa Arab Itu namanya huruf Jadi contohnya huruf yaitu Alib, Ba, Ta, dan seterusnya Itulah namanya huruf Kemudian di atas huruf yang kedua itu ada yang namanya dalam bahasa Indonesia namanya kata jadi kata itu apa kata susunan dari beberapa huruf yang mempunyai arti contoh ada huruf S A Y A saya jadikan satu itulah namanya kata ada M ada A ada K ada A, ada N saya jadikan satu namanya kata ada R, ada O, ada T, ada I. Namanya roti itu, namanya kata dalam bahasa Arab. Itu namanya kalimah. Jadi, kalimah yaitu contohnya: Ana kumpulnya hamzah, nun alif. Itu namanya kalimah. Akulu itu namanya kalimah. khubza itu namanya kalimah. Jadi. Per satu satuannya itu namanya kalimah di atas kata dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kalimat jadi kalimat itu apa? susunan dari huruf ini dijadikan satu saya makan roti dijadikan satu itu namanya kalimat kalimat dalam bahasa Arab itu ada yang mengatakan kalam ada yang mengatakan kalim ada yang mengatakan kaul, terserah Metode ini adalah Yang penting adalah Menganalisa, mendeteksi tulisan Arab Yang namanya kalimah Itu pendahuluan Sekarang eh, dalam buku ini Metode ini ada beberapa bentuk Yang pertama Menggunakan yang namanya buku panduan Dan yang kedua Harus menggunakan silabus yaitu urutan metode Belajar mengajarnya seperti ini sekarang setelah tadi setelah anak sudah mengetahui bentuk tulisan Sekarang naik yang poin yang inti Yaitu Dalam buku Buka halaman satu Yang judulnya yaitu Kalimah Makanya tadi saya bilang Yang terpenting anak bisa mendeteksi kalimah Jadi kalimah itu ada tiga satu kalimah isim Dua kalimah fi'il Tiga kalimah huruf Anak dikasih suatu gambaran Bahwasannya tulisan dalam Al-Quran di dunia Di Quran khususnya Itu ratusan ribu Kalau di dunia itu adalah jutaan miliar miliaran juta Berarti jutaan miliar itu jumlah kalimah Contoh saya mencontohkan ada tulisan Arab alhamdulillahi robbil alamin ini kita deteksi yang inilah namanya kalimah lillahi itu namanya kalimah robbi namanya kalimah alamin namanya kalimah padahal tulisan Arab apapun yang namanya kalimah pasti kalau tidak isim fil huruf jumlah kalimah miliaran triliun pasti hanya ada tiga kalau contohnya alhamdul harus dijawab oleh anak kalau tidak isim lillahi kalau tidak isim fi'il KURUF rabi kalau tidak isim fi'il KURUF alamin kalau tidak isim fi'il huruf selamanya makanya tulisan Arab di dunia itu sebenarnya hanya ada tiga yaitu isim fi'il KURUF makanya sering saya ngasih e, ikat pemikiran pada anak tulisan apapun tulisan Arab hanya ada tiga masuk tiga kok tiga tahun makanya menurut metode saya Insya Allah saya mengatakan kalau hanya ada tiga, berarti persatunya itu dua jam, makanya cukup enam jam. Insya Allah praktek baca kitab, Aminul amin Ini sekarang setelah anak sudah tahu jumlah kalimat ada tiga. Sekarang bagaimana saya mengetahui alhamdu itu isim atau huruf? Lillahi itu isim atau huruf, makanya akan saya ulas satu persatunya. Apa bagaimana cara mendeteksi isim? itu fi'il, itu huruf buka pada bukunya halaman 2 dalam bukunya halaman 2 dilihat judulnya cara mengetahui isim jadi cara mengetahui isim itu dengan dua cara satu mengetahui, satu mengetahui artinya kalau memang artinya itu kok menunjukkan suatu kata benda. Atau suatu kata sifat Pasti itu dikatakan Isim Jadi isim itu kalau tahu artinya itu menunjukkan benda Atau menunjukkan suatu sifat Pasti isim Sama dengan fiil nanti juga sama Cara mengetahuinya fiil dengan dua cara sama Satu mengetahui artinya Kalau memang artinya menunjukkan suatu kata kerja Itu pasti fiil Nah di dunia ini kan hanya ada tiga Pasti kato, ke, kalau tidak kata benda Kata sifat Kata kerja Saya contohkan Duduk Itu kerja atau apa? Jawab saja anak dites Contoh saya bilang Duduk Isim fi'il atau huruf? Anak akan jawab Fi'il karena artinya kerja Saya contohkan lagi Ada tulisan Arab Mim sin jim dal. Ini tulisan Arab kalau tulisan Arab harus dijawab Lafal mim sin jim dal, Ini isim fi'la atau huruf Anak pasti akan menjawab Isim Tahu kok isim? Karena artinya menunjukkan suatu benda Ini berarti kan sudah bisa anak Saya contohkan lagi Saya bilang ada tulisan Arab Coba anak-anak Lafal Arab ini jawab dengan tiga kategori Isim fi'la atau huruf Ini saya contohkan Mim dal roh sinta artinya madrusah Harus dijawab isim, fiil atau huruf. Anak pasti akan menjawab, itu isim. Tahu kok isim, karena artinya benda. Oh, 100. Jadi kalau ada apapun artinya benda atau sifat contohnya Allahu Akbar. Saya meterjemah Akbar itu artinya agung atau mulia. Ini agung itu kan suatu sifat. Otomatis Akbar ini harus dijawab akbar itu isim fi'il atau huruf anak akan jawab akbar pasti isim Tahu kok isim? karena artinya itu su suatu sifat jadi kesimpulannya adalah anak bisa mendeteksi pertama mendeteksi isim fi'il huruf dari artinya kalau memang artinya benda atau sifat berarti isim kalau artinya kerja berarti kalimah fi'il pertanyaan selanjutnya pak tulisan Arab katanya miliaran triliun di Al-Quran ada tujuh ratusan ribu bagaimana saya mengetahui itu isim itu fi'l itu huruf, padahal saya tidak tahu artinya, oh kalau tidak tahu artinya lihat buku panduannya yaitu lihat halaman 3 dalam buku halaman 3 judulnya adalah mengetahui tanda-tanda kalimah isim satu, kalau tidak tahu artinya Satu Harus mengetahui tanda-tandanya Tanda-tandanya isim Yang dimaksud ada -tandanya adalah tanda-tandanya isim Apa tanda-tandanya isim? Buku halaman 3 Satu, yaitu dimasuki tanwin Tanwin itu berarti baik tanwin domah tanwin Fathah, tanwin Kasroh. Saya contohkan, khasibun Isim Fela huruf Isim, tahu kok Isim, karena ada tanwin. Untuk anak kecil mungkin kelas 5, kelas 5, diniyah, tanwin itu pasti di belakang. Tulis saja disuruh di belakang. 3, 3, tambah 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, baik Tawlin Doma, Tawlin Kastroh Tawlin Fatka saya contohkan Hasibun ini tulisan Arab, harus dijawab isim atau huruf artinya apa? saya nggak tahu, kalau tidak tahu ini harus dijawab isim mengapa ke isim? karena ada tanwinnya saya menulis lagi shohi bin isim fi'latok huruf isim, tahu kok isim? Karena ada tanwinnya, berarti anak sudah bisa mendeteksi yaitu tanda-tanda yang pertama kalimah isim yaitu dimasuki tanwin. Sekarang yang nomor dua tanda-tanda isim yang nomor dua itu kalau ada tulisan Arab depannya dikasih al, makanya dalam bukunya hanya dimasuki al garis miring di depan. Jadi kalau ada tulisan Arab depannya ada alif dan lam pasti itu isim contoh. Alhamdu Harus dijawab Isim atau huruf Jawabnya adalah isim tahu kok isim? Karena dimasuki al Arrohim Isim ve'latuh huruf Isim, Tau kok isim? Karena ada al Dan seterusnya Sekarang yang ketiga Tanda-tanda isim yang ketiga yaitu Dimasuki yang namanya huruf jer Huruf jer itu apa sih? Huruf jer itu adalah tertentu Lafalnya tertentu Yaitu Ada tulisan itu berupa apa? Min Ila An Ala Dan seterusnya Di dalam buku sudah ada Min artinya dari Ila artinya ke An artinya dari Ala artinya di atas dan seterusnya Jadi kalau ada tulisan Arab Dimasuki Min Yang mana huruf jar itu pasti tempatnya di depan Di depan suatu kalimat mesti itu adalah kalimah isim contoh saya mencontohkan ada tulisan Arab Zahabah zaitun, Ila Su Zahabah Zahidun anak saya tes satu persatu dulu Zaitun, isim vela atau huruf isim, tau kok isim karena ada tanwinnya suk isim vela atau huruf isim tahu kok isim karena dimasuki huruf jar yang namanya ilah artinya apa saya suk tidak tahu tidak penting ini kan tidak penting yang penting itu bisa mendeteksi itu pasti kalimah isim contohnya lagi ada contoh yang namanya ada roja'a saya contohkan roja'a kembali Siapa yang kembali bakrun siapa bakar? Kembali mindukan, mindukan. Bakrun isim fa'al atau huruf? Jawabnya isim. Tahu kok isim karena ada tanwin. Mindukan, dukan itu isim fa'al atau huruf? Isim. Tahu kok isim karena dimasuki huruf jar min. Artinya apa? Tidak penting. Jadi makanya itu adalah tanda-tanda kalimah isim. Yang ketiga, yang keempat tanda-tanda isim yang keempat di situ saya tulis saya hapus dulu tanda-tanda isim yang keempat yaitu dimasuki namanya huruf kosam kosam itu artinya sumpah kosam artinya sumpah di sini huruf kosam hanya ada tiga wawu, ba ta untuk anak pemula jangan dicontohkan selain lafal Allah jangan untuk pemula jangan, contoh wal asri asri ini adalah isim tahu kok isim karena ada wawu kosam tidak perlu sebenarnya yang penting itu adalah wawu kosam nanti contohkan saja wallahi berarti Allah itu isim karena apa dimasuki wawu ini itu aja masih bingung untuk anak didik jadi kesimpulannya kosam tidak begitu penting yang penting yang terakhir ini tanda-tanda isim yang terakhir yang kelima yaitu dimasuki dimasuki yang namanya mamimu contohkan nih contoh mamimu di sini dalam buku panduan di situ lihat halaman 65 halaman 65 dalam bukunya dibuka contohnya halaman 65 yaitu faala yaf ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun maf'ulun saya ambil-ambil yang penting-penting saja uf'ul la taf'ul maf'alun, maf'alun dua kali ini maf'alun, maf'alun mif'alun cara menerangkan pada anak, bahwasanya fa'ala ulu fa'lan ini adalah dalam bahasa pramuka namanya kata sandi kalau dalam bahasa komputer namanya keyword atau password atau password, katakan saja password passwordnya itu apa? itu namanya fa'ala, karena apa? Fa'ala itu adalah hitungan Hanya ada tiga Satu, dua, tiga Artinya Tulisan Arab di dunia Saya tadi bilang miliaran triliun itu pasti dari Dari tiga kata dasar Saya bilang contoh Memukul Doroba Ini namanya Satu, dua, tiga Duduk Jalasa Satu, dua, tiga Menolong Nasoro Satu, dua, tiga Inilah jadi tulisan Arab Itu pasti tiga Contoh fa'ala Berarti saya tonton di atas Makanya anak Kalau insya Allah Kalau anak desa biasanya sudah bisa Ini namanya fa' fi'il Ini namanya fi'il Sebagai kata sandi namanya fi'il Namanya fa' fi'il Ain fi'il Lam fi'il Jadi dot itu bertepatan dengan fa' namanya Fa' fi'il Rok bertempatan dengan Ain namanya Ain fi'il Bak bertempatan dengan Lam namanya Lam fi'il jadi pasti tulisan Arab miliaran triliun itu pasti dari tiga kata dasar itu pasti jadi kalau dilihat nanti dalam tulisan Arab yang dimaksud Mamemu adalah ada tulisan Arab depannya ada Mim baik dibaca Mi kasroh Mi atau dibaca mim dibaca fathah ma atau ada tulisan Arab dibaca mu muslim kalau ada tulisan Arab depannya kok dikasih mim dan jumlahnya pasti empat empat berarti karena tiga yang asli mim lam sintik asli mim tambahan lam fa lam ain fa asli mim tambahan jadi kalau ada tulisan Arab depannya ada mim baik dibaca ma atau mu atau mu pasti itu kalimat isim contoh muslim isim vel, atau huruf jawabnya adalah isim tahu kok isim karena dimasuki mu saya menulis masjid isim vel, atau huruf isim tahu kok isim karena dimasuki ma dan seterusnya saya bilang madrosah isim vel, atau huruf isim tahu kok isim karena dimasuki ma jadi tulisan Arab kalau ada Mim dibaca baik fathah, Kasroh, duma, Itu pasti kalimah Isim Sekarang saya tambah sedikit suatu pengenalan Kalau ada tulisan Arab Ada tulisan Arab Depannya saya kasih Mi Contohnya Mi Dalam halaman 65 Itu pasti menunjukkan suatu alat Pasti Contoh saya contohkan rawaha sama dengan faala. Rawah artinya angin. Coba kalau kasih Mi bunyinya apa? Samakan dengan ini. Berarti mati hidup hidup hidup. Rawaha kasih bunyinya mirwahun. Jadi mirwahun artinya adalah karena ada Mi, artinya adalah alat angin. Apa alat angin? Kipas. Angin. Jadi kipas angin itu bahasa Arabnya adalah nirwah. Saya menuliskan lagi. Kalau ada tulisan Arab di belakangnya ada tak seperti ini tak. Pasti itu hanya tambahan, tidak akan asli. Pasti tambahan. Contoh, satoro, satoro. Saya nulis artinya pinggir. Coba kalau kasih mi, bunyinya apa? mistorun tapi tak masalah lah mistorotun, apa mistorotun penggaris salah yang betul adalah alat pinggir yaitu penggaris sama jadi kan sama tujuannya semuanya kalau ada tulisan Arab depannya dikasih ma ada arti dua yaitu mengartikan dua namanya menunjukkan suatu tempat atau suatu waktu menunjukkan Waktu Tinggal pilih kondisional Untuk guru Tolong hanya sebutkan saja Pasti maf'a Karena nanti dalam pendalaman ada yang namanya maf'i ada Tapi tidak perlu dicontohkan pada murid Yang penting adalah maf'a Kalau ada lafal maf'a Pasti tinggal pilih menunjukkan tempat atau Waktu Contoh Darosa belajar Coba kalau kasih maf'unnya apa madrosun kasih tak jalan nggak masalah lah apa namanya madrosatun darosa belajar kalau madrosatun artinya apa sekolahan jangan sekolahan artinya itu tempat belajar yaitu sekolahan sama semuanya seperti itu semua kataba menulis coba kalau kasih mabunya apa maktabun apa maktabun maktabun artinya tempat menulis apa? meja jadi meja tulis bahasa orangnya maktab dan lain sebagainya ada yang mengatakan tempat nulis itu adalah kantor, boleh jadi maktabun kantor, boleh karena memang kantor itu untuk tempat menulis juga dan seterusnya setelah itu yang penting anak bisa mendeteksi kalimat isim ini alhamdulillah cukup sampai ini minimal anak bisa mendeteksi media karokat pasti isim karena apa? Kita semua bisa melihat Yang namanya isim di media harokat Itu pasti ada tanda-tandanya itu semua Kecuali satu yang namanya mudof Ini murid tidak perlu diterangkan Ini khusus spesial guru Karena semua media harokat Bisa dideteksi itu isim Saya bisa mendeteksi Kecuali satu apa yang namanya? Mudof Berarti mudof Apa mudof itu? Nanti tidak perlu kita terangkan pada anak Jadi yang pertama Sekarang Alhamdulillah Beberapa menit sudah bisa Anak bisa mendeteksi tulisan Arab yang namanya Isim Sekarang kita mendeteksi Yang kedua yang namanya kalimah Fi'il Kita mendeteksi yang kedua namanya kalimah fi'il Tadi saya bilang kalimat ada tiga isim fi'il huruf Isim mengetahui artinya Kalau benda sifat menunjukkan benda atau sifat berarti isim Kalau tidak tahu artinya mengetahui tanda-tandanya sama dengan fiil kalau mengetahui artinya itu artinya menunjukkan suatu kerja, berarti kalimah fiil, tadi sudah saya terangkan kalau tidak tahu semuanya pak, oh sama dengan isim yaitu mengetahui tanda-tandanya lihat buku panduannya yaitu halaman 10 Buku panduan halaman 10 Tanda-tanda kalimat Isim Satu dimasuki kot Disitu saya Satu dimasuki kot Dimasuki kot Saya menulis Saya biar anak Karena anak kecil Mungkin biar jelas saya suruh di depan, tempatnya itu di depan jadi kalau ada tulisan Arab kok ada depannya adalah falqot pasti setelahnya itu fi'il contoh saya mencontohkan Allahu Akbar Allahu Akbar kodokko mati sholah, kodokko ini adalah falqot koma itu mau tidak mau harus saya jawab itu kalimat fi'il tahu kok fi'il karena dia dimasuki kot Ini kan paling mudah Jadi kalau ada dimasuki kot itu namanya kalimah Fi'il Apa artinya koma tidak penting Yang penting tahu itu adalah fi'il Tanda-tanda yang kedua Yaitu dimasuki yang namanya sin Tolong lafal sin tidak usah diterangkan Karena apa kok menerangkan Wong saya menerangkan fi'il saya belum tahu saya contohkan lafal saya kurus subha ya qulu itu adalah fi'il karena apa? dimasuki sin tidak akan mungkin paham mana. Makanya sin adalah ditinggal dulu karena dia belum bisa mendeteksi menge semuanya. Jadi sin saya tinggal. Tanda-tanda fi'il yang ketiga yaitu dimasuki yang namanya saufa. Dimasuki yang namanya saufa. Tulis saja sama sin ya di depan. Saufa ya di depan sama. Contoh yang yang biasa yang yang sering didengarkan oleh anak. Contoh saya bilang Kalau saufa lam, tak lamun itu pasti saya mengatakan fiil. Karena apa? Karena dimasuki saufa. Artinya apa? Tidak penting. Karena sudah tahu itu artinya saufa. Saufa itu masuk pada kala kal kalimat tadi mesti kalimat fiil. Ini paling mudah yang terakhir tanda-tanda fi'il yaitu dimasuki yang namanya tak taknis saya suruh menambahi pada anak tak taknis itu ah, saya bilang, saya tulis di belakang tempatnya itu di belakang dan berupa tak seperti ini yang mati orang jawa bilang tak praurah jadi tak perahu Neono tak perahu seperti itu eh, Pasti itu namanya Kalimah Fi'il Contoh Contohnya ini Kot komat as Aslinya itu adalah Komat Itu fi'il Dengan dua tanda-tanda Satu dimasuki kot Dua dimasuki ini Ini tak ini di belakang Masuk pada kalimat ini Jadi ada dua tanda-tanda Coba sholat isim atau huruf isim tahu kok isim? karena ada al oh mudah namun sekali lagi ini mulai metode saya adalah nanti menggunakan yang namanya metode hantu ini contohnya al, ini adalah alif dan lam yang namanya alif itu pasti mati yang namanya alif pasti mati ada mati ketemu mati itu namanya hantu saya tulis mati ketemu mati namanya apa? Hantu Orang Arab tidak senang hantu Akhirnya Biar ini hidup Akhirnya dikasih Biar berdoa Bunyi apa? Kotko mati Bukan kotko mati lagi Tapi kotko mati Saya contohkan lagi Lafal min ketemu masjid Bunyinya apa? Min almasjid Tidak boleh karena ini ada Al-alif mati Mati ketemu mati namanya Hantu enggak boleh, harus dihidupkan biar berdoa bunyinya, minal masjid contoh lagi an, ketemu madrosah bunyinya apa anil, kok bisa anil oh karena ada mati, ketemu mati namanya hantu ini sekali lagi, umur orang Arab itu tidak senang atas hantu kesimpulannya adalah berapa menit mulai pertama dan sekarang ini anak sudah bisa mendeteksi media harokat yang namanya isim dan fi'il Alhamdulillah Dengan beberapa menit Anak sudah bisa mendeteksi Namanya media harokat Isim atau fi'il Karena apa huruf itu hanya huruf jer Katakan saja huruf-huruf jer Ada huruf litauqid dan sebagainya itu tidak penting Jadi kalau huruf jer itu Tertentu tadi hanya min ada berapa sembilan Selain itu tulisan Arab Pasti hanya isim dan fi'il Anak sudah bisa mendeteksi Kecuali tadi mudhof. Alhamdulillah Sekarang kita naik poin yang keempat poin yang keempat yaitu terlihat buku halaman pertama dalam halaman pertama terlihat kalimah kalimah isim fi'il huruf ini ada gambar Kalimah pasti butuh kepada yang namanya nah Ini garis horizontal namanya perlu Dalam bahasa Indonesia namanya perlu Bahasa Indonesia orang Jawa namanya butuh Butuh itu kemarin saya dari Sumatera Butuh itu artinya sama seperti di orang Kalimantan Dakar Mohon maaf sekali Bahasa kasar perlu Berarti kalimah itu pasti memerlukan yang namanya ikhrop Halaman pertama, dilihat, Erop itu ada empat. Satu namanya Erop Orofa, dua namanya Erop Nasob, tiga namanya Erop Jer, yang keempat yaitu namanya Erop Jazim. Jadi, kalimah itu pasti memerlukan yang namanya Erob Padahal Erop ada empat Rovaq, Nasab, Jerjazem Dan perlu diketahui kalimat Isim Itu butuhnya hanya butuh tiga Bukan empat Fi'il butuhnya yaitu tiga Bukan empat Huruf, oh sementara huruf tidak butuh Jadi yang butuh Jadi yang butuh Erop Itu yaitu khusus yang namanya kalimah isim dan kalimah fi'il apa erop itu nanti saya terangkan yang penting isim itu butuh tiga apa namanya dan perlu ditulis dulu anak harus disegaris bawahi Rofa pasti domah dibilang pasti karena pengalaman saya pada waktu kecil pak guru menerangkan rofa yaitu domah wawu alif nun itu saya juga bingung Makanya saya melihat dalam jurumiah ada namanya alamat asli. Menunjukkan bahwasanya anak saya punya insting. Oh, berarti mengapa musuhnya kok mengatakan asli domah? Inilah mungkin metode saya harus mengikuti seperti ini. Jadi setiap anak pastikan yang namanya rofa pasti domah. Yang namanya, yang namanya nasob pasti fathah. Yang namanya jer pasti kastroh yang namanya jazm, pasti sukun dipastikan dulu jadi kalau sekarang kita lanjutkan yang butuh ikrob itu adalah isim butuh tiga, apa-apa isim butuhnya yaitu rofa, nasob jer, ini kebutuhan isim jadi isim butuhnya hanya tiga rofa, dumah, nasob, fathah. Jerkasroh tidak butuh kepada jazm, tidak butuh. Ini penting. Adapun yang fiil butuh tiga, fiil butuh tiga apa-apa, rofa, nasab dan jazm, tidak butuh kepada yang namanya jer. Ini anak harus di, tidak perlu lah kita terlalu ngasih pertanyaan terbolak balik contoh isim Eropa apa yang khusus masuk pada fiil Eropa apa yang tidak boleh masuk pada fiil tidak perlulah yang penting minimal pertama kali tolong ditekankan isim fiil aja tidak penting nanti dulu yang penting kalau bilang isim pasti punya namanya rofadumah nasafadkah jerkastroh itu isim dulu matangkan isim fiil tidak perlu ditanyai dulu jadi, sekarang pertanyaannya apa sih yang dinamakan rofa Dumah Rofa itu adalah Erob e Erob itu apa Erob adalah perubahan pada akhir kalimat atau kata akhir kata atau kalimat dalam bahasa Arabnya lagi Jadi kalau ada tulisan Arab perubahan belakang itulah namanya Erob contoh saya bilang ada tulisan arab min simtimtal belakangnya itu kalau ini kan kata benda ini kan orang tahu kata benda kalau benda berarti kalimat isim kalau isim harus dijawab pasti butuh perubahan belakang kalau dia rafa ya pasti dun apa rafa itu nanti pasti dun kalau dia nasab berarti pasti dan kalau dia berarti din makanya saya tadi bilang yang namanya Eropa khususnya ini Eropa itu sama dengan nahu contohnya lafal ini don dan din inilah belakang ini namanya nahu adapun depan ada tulisan mim sin jin bacanya apa masjid mengapa kok dibaca masjid Buat dibaca misjid saja Inilah perubahan depan itu namanya sorof Jadi nahu sama sorof itu harus gandeng Mengapa terjadi sekarang ini Guru nahu, guru sorof sudah berlainan itu sudah jauh Akan bertemu juga sulit Karena satu kalimat membutuhkan dua hal Yang namanya nahu dan sorof Jadi perubahan depan itu namanya sorof Perubahan belakang adalah Nahu Jadi Kesimpulannya lagi Ada kesimpulan ini Tolong nanti Anak-anak harus dipahami Yang namanya isim Yang namanya saya ini Kesimpulan Isim Pasti butuh dua hal Belakangnya Kalau ada al Kalau tidak ada al Ya ditanwin Itu prinsip Jadi kalau ada tulisan Arab Kok dia menunjukkan suatu isim Itu harus kasih Tanwin Kalau tidak ada alnya kalau ada alnya jangan ditanwin. Contoh, masjid ini kan tidak ada alnya, makanya saya balang dun dan din. Coba kalau saya kasih al, almas, almasjid. Coba rofahnya bunyinya bagaimana? Almasjid tuh jangan ditanwin karena ada al. Nasofnya bunyinya bagaimana? Almasida. Jernya bunyinya bagaimana? Almasidi. Ini contoh. Dalam buku panduan saya Anak harus dites dengan contoh dua Yaitu dengan lafal basmalah dan takbir Saya contohkan Kita kasih contoh yang biasa dibaca oleh anak Dideteksi dulu isim fiilnya Coba rohim Lafal belakang ini Isim fiil atau huruf Isim, tahu ke isim ada Al Rohman, isim fil huruf, isim tahu kok isim ada al. Allah, isim fil huruf, isim tahu kok isim ada al. Silahkan, ini ada kilafia ulama, ada yang mengatakan jangan bilang al. Ini adalah ismudad tidak boleh dirubah-ubah. Tapi ada ulama yang mengatakan memang al. Dari lafal al aliha dikasih al, jadinya alisnya dikasih panjang. Allah, ndak untuk anak kecil biarlah itu bilang isim karena ada al silahkan ismi ini isim tahu kok isim karena ada huruf jerba, ini memang sulit anak pemula memang sulit enggak begitu penting yang penting dikasih tahu ismi isim karena ada huruf jar masuk kalau ini mengatakan isim ini isim karena ada al ini isim karena ada, isim karena ada al ini isim karena ada al coba harokannya gimana bismi loh saya baca kasroh berarti dia menunjukkan rufan ashab jer? Jer karena kasroh. Oh 100. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasrihi Berarti di kasroh, isim ada kasroh. Oh, masuk karena dia jer berarti. Mengapa kok jer? Oh, nanti belum waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa saya bilang ni? jer? Jer. Oh, 100. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim pasti anak jawab khim jawab saja mustahil karena sukun itu miliknya fi'il ini kan sukun sukun itu adalah miliknya kalimah sukun itu miliknya kalimah fi'il padahal ini isim berarti ini milik isim tidak boleh jadi salah ada tulisan Arab bismillahirrahmanirrahim Memnya kok disukun, salah Mestinya itu kalau dia isim Kalau tidak rohimu Ya rohim, ya rahimih. Pasti itu Oh kebetulan di dalam Al-Quran tulisannya adalah Mi, ya berarti jer Dari mana kok jer, yang penting dia kasrah itu jer Mengapa kok dibaca jer, oh nanti belum Belum masanya. yang penting dia bisa mendeteksi Itu isim, rohfa'na atau jer Ini kan anak-anak sudah lumayan Dengan, berarti gambaran rohim ini adalah menggambarkan anak biar tahu oh isim tidak boleh ditanguin oh kok disukun pak oh tidak boleh tanya maaf disukun mengapa sukun pak? karena wakof saya contohkan lagi dua contoh lafal Allahu Akbar Allahu Akbar orang bilang akbar disukun saya jawab salah mengapa salah? tadi saya bilang akbar itu adalah sifat yang namanya sifat itu pasti isim yang namanya isim tidak mungkin dia sukun. di dalam tulisannya kalau begini karena apa? sifat isim tidak boleh sukun karena sukun itu miliknya fi'il kalau isim itu pasti kalau tidak ru ya roh ya ri mengapa tidak ditanwin nanti yang jelas ini contoh Allahu Akbar Allah isim, tahu isim ada al rufaq nasabah atau jer? rufaq, tau kok rufaq? karena dumah. akbar, yang betul adalah akbaru jadi mengapa kok dibilang bar? karena wakof kalau nulis adalah ru, yang betul makanya sering saya kasih pertanyaan bagaimana hukumnya ada orang sholat bilang Allahu akbaru, sah gak? jawabnya adalah sah, karena nakunya seperti itu namun yang terbaik memang adalah wakof seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Karena wakaf. Jadi intinya adalah Yang namanya Ikrob ada Empat rofak nasob jer Khusus kita tekankan pada isim Yang namanya isim Belakangnya pasti Rofak dumah Nasob fathah Jer -kashroh. Itu kesimpulannya Sekarang Silabusnya poin yang kelima Judulnya yaitu Pendalaman Isim Buka halaman satu Sama halaman satu Yaitu lihat halaman satu Isim dibagi dua Ada yang namanya isim mabni Ada yang namanya isim murab Sekali lagi Isim mabni Dan isim murab Dibagi dulu Apa yang namanya isim mabni dalam buku halaman 2 ada Mabni itu adalah Mabni itu apa? Mabni adalah Harokat belakang Belakang, harokat belakang Itu tetap Saya tulis tetap Itulah namanya Mabni Jadi Mabni itu apa? Mabni harokat belakang tetap Mu'rob itu apa? Mu'rob yaitu harokat belakang Berubah-ubah harokat belakang berubah-ubah jadi itu kesimpulannya. jadi isim harus dibagi dua isim mabni dan isim urob isim mabni belakangnya tetap isim urob belakangnya berubah-ubah isim mabni sekarang diperinci satu persatu dalam silabus ada isim mabni yaitu satu namanya isim domir saya tulis satu namanya isim domir tolong dalam hal ini anak tidak usah diperdalami yang namanya pada waktu pengalaman saya dulu kecil pak guru bilang domir itu ada dua so, seperti contoh seperti ini domir ada dua domir baris dan domir mustatir baris mutasil ada dua Baris mut, baris munfasil ada dua, mutasil ada empat Dan domir mustatir ada yang jawas dan ada yang wujud Ini enggak dulu saya suruh menghapalkan ini domir saja Itu mungkin satu bulan Nah menurut saya kita ambil yang pokok dulu Dengan metode ini adalah metode saya bilang domir yang berupa domir baris munfasil rufa' yaitu pendalamannya dalam buku lihat halaman buku buku yaitu dilihat halaman 4 halaman 4 dilihat judulnya isim domir situ saya tulis yaitu lafal huwa huma hum huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna yang terakhir ana nahnu jadi jumlahnya 14 1 2, 3, 6 9 12 14 13 14 jadi jumlahnya saya bilang isim dhamir adalah jumlahnya 14 contohnya huwau mahum yang namanya domir itu adalah kata ganti dalam buku. Wah, itu kata ganti dari siapa? Kata ganti dari dia. Dia siapa? Dia laki-laki satu. Ini yang namanya goib. Jadi kesimpulannya, huma. Kata ganti dari siapa? Dia laki-laki dua yang goib. Hum. Kata ganti dari apa? M mereka, mereka atau mereka? Siapa mereka? Laki-laki tiga ke atas yang goib Jadi kesimpulannya, ini adalah namanya hanya laki Ini berarti satu, dua, tiga ke atas ini perempuan. Tapi ini adalah semuanya adalah Goib Sekali lagi ini adalah goib, berarti dia, ya, dia perempuan satu goibah atau goib goibah, huma dua perempuan goibah, huna tiga ke atas perempuan goibah. Jadi inti kesimpulannya adalah tiga ini laki-laki, tiga ini perempuan yang semuanya adalah katakan goib, anta kata ganti siapa dari kamu kamu siapa kamu laki-laki satu yang hadir saya simpulkan intinya ini adalah laki-laki yang anti antum-antuna saya simpulkan perempuan namun dua-duanya dua ini namanya hadir namanya hadir anak artinya saya nahnu artinya kita <tuh> penjelasannya mengapa domer dikatakan mabdi ini anak dijelaskan dengan dua pendekatan contoh lafal huwa huwa itu kata ganti siapa? dari dia dia satu orang laki-laki satu orang inggris kata gantinya juga dia tetap inilah akhirnya buah selamanya akhirnya dibaca buah. makanya dikatakan mabni adalah belakangnya tetap yaitu tetap dibaca fathah dia orang Amerika ya sama tetap buah. orang Indonesia ya tetap buah. jangan mentang-mentang orang Indonesianya orang pendek-pendek terdibilang wi kalau orang Arab atau orangnya tinggi-tinggi, wu, ndak boleh. Kesimpulannya adalah selamanya pasti akhirnya tetap berupa yang namanya bua. <tuh> itu pendekatan secara logika, pendekatan secara nahwiyah walaupun salah, karena enggak, walaupun salah contoh, bua dia dibaca rofa, Ya tetap bua. Dia di, karena isim kan, isim kan, dibaca nasob Ya tetap bua dibaca jer sekali lagi untuk seorang guru cara menerangkan seperti ini walaupun salah kan tidak mungkin huwa itu adalah domir kok bisa nasob itu contoh seorang guru ini penting untuk seorang guru Mong, ini permasalahannya pengalaman saya keliling pertanyaan saya itu rata-rata di dalam hal goib dan hadir saya bilang apa sih artinya goib dan apa sih artinya hadir rata-rata orang mikir goib adalah tidak ada orangnya hadir adalah ada orangnya, padahal salah pengertian goib adalah tidak diajak bicara walaupun ada di sampingnya samping saya ada namanya Zaid ada orang tanya, pak Zaid mau ke Semarang kok bilang pada saya padahal di samping saya ada Zaid ini namanya hadir itu goib, goib karena orangnya bicara sama saya bukan pada zaid jadi kata gantinya pada zait adalah wah, ini menunjukkan artinya goib yaitu jangan diartikan tidak ada orangnya diartikan apa? tidak diajak bicara kalau hadir ya berarti diajak bicara itu kesimpulannya adalah mabni harokat belakangnya tetap selamanya contoh mereka selamanya mesti hum disukun selamanya. Jadi saya tulis di situ pertama isim domir mabni jumlahnya adalah 14. buka seterusnya bukunya halaman 5. Yang kedua mabni yang kedua yaitu yang namanya di situ saya tulis isim isyarah Isim isyarah tidak perlu kita terlalu banyak mencontohkan. Isim isyarah itu kita contohkan hanya yang mudah mudah saja. Contoh. Isim isyarah ada tiga. Ada yang namanya korib, ada yang namanya wasit, ada yang namanya bait. Korep artinya dekat, wasit artinya sedang, bait artinya jauh. Contoh orang bilang, isyarat menunjukkan, korep iki, orang Jawa bilang iki, kalau sedang, iku, kalau jauh, kai, itu orang Jawa bilang. Tapi kalau orang Sunda, iya, eta. Itu ya salah, itu itu milik orang Indonesia, bukan orang, bukan orang Sunda sebenarnya, tapi orang-orang Sunda tidak punya jauh, sama dengan kita. Ini enggak, masalahnya adalah contoh korib, kalau laki-laki Hadza -laki, kalau perempuan Hedi, dengan dua contoh saja ini, contoh lafal Heda, siapa ini selamanya dibaca dahernah dah, walaupun yang ditanyakan seorang kiai, seorang gubernur. Seorang presiden tetap siapa ini manhada selaman secepatnya belakangnya jangan berpazdi atau du makanya itulah namanya makbini saya tidak usah menerangkan wasit bait sudah ada yang jelas contohnya yaitu dalam buku panduannya sudah saya tunjukkan yaitu isim isaro ada tiga hadha hadihi kalau sedang yaitu lahwal daka dan dalika Daka dan dalika eh, daka dan tilka saya contohkan daka dan tilka kalau jauh saya contohkan hanya dua dalika dan dan ulaika jadi jumlahnya yaitu ada berapa dalika ulaika jumlahnya berapa satu dua tiga empat lima enam saya katakan isim isaroh jumlahnya adalah hanya enam walaupun nanti pendalamannya banyak seorang guru tolong hanya seperti itu dulu terusnya mabni yang ketiga yaitu yang namanya isim mausul buka dalam bukunya halaman yang ke isim mausul kata sambung datanglah zaid yang mana ini isim mausul hanya tertentu lafalnya tertentu sudah dalam bukunya ada yaitu lafal alladzi alladina alladzi alladzi alladani alladina contoh saya tidak usah nulis mohon di lihat contoh ini isim mausul tertentu alladzi alladani allatina allatani cukup sebutkan hanya 6 saja yaitu biar anak hanya tahu isim mausul jumlahnya hanya ada 6 mabni yang keempat Mabni yang keempat yaitu yang namanya isim istifham. Istifham, istifham itu pertanyaan. Di situ saya menulis, tidak usah saya tulis biar waktunya lebih singkat. Yang penting guru bisa menerangkan, yaitu di situ saya tulis hanya man, mundu, maza, mata, ayana, aina, kaifa, Anna, kam, dan ayu. Jumlahnya saya tulis itu hanya 10 jadi istigham ada 10 yang keempat yang ke kemabni yang kelima yaitu namanya isim syarat syarat itu apabila jikalau andai kata itu namanya syarat saya tulis dalam bukunya biar lebih singkat lafalnya tertentu man, ma, mahma, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama jumlahnya yaitu hanya ada 9 yang terakhir yang nomor 6 yang namanya isim fi'il ini loh namanya isim fi'il kadang-kadang orang bingung disitu ada isim fi'il mandi, isim fi'il mudra, isim fi'il amar yang penting contohnya saya bilang isim fi'il amar isim fi'il amar contohnya lafal amin aminah ini Dikatakan dia bukan isim, bukan fi'il Dikatakan isim fi'il Mengapa kok isim fi'il? Tidak usah kita Anak tidak usah dikasih jawaban, kasih alasan, tidak usah Yang penting isim fi'il itu Lafalnya tertentu Lafalnya itu hanya ada 9 Begitu, berarti Anak yang penting tahu, contohnya seperti ini Isim fi'il amar yang pertama Ada yang namanya Soh dan seterusnya Isim fi'il madhi Ada dua Isim fi'il ada dua Cukup sembilan saja Inti kesimpulannya Isim mabni Itu jumlahnya adalah 14, 6, 6, 10, 9, 9, Jumlahnya adalah 54 Padahal tadi saya bilang Tulisan Arab yang namanya isim yang namanya isim di dunia, jumlahnya kalimat isim adalah satu miliar miliar miliar triliun. Itu jumlahnya tulisan Arab di dunia itu satu miliar miliar triliun. Kalau isim jumlahnya miliaran triliun, dibagi dua, mabni dan Murok. Yang namanya mabni yaitu 54, selainnya pasti Murok. Kesimpulannya, Isim Mu'rob adalah yang tidak berupa Mabni Saya mohon maaf untuk seorang ustadz, seorang guru Dulu pada waktu saya masih kelas 1 satu, satu Sanawiyah Sudah diajarkan oleh alfiyah. Padahal saya belum memahami betul Saya ditunjukkan Contohnya Hua Isim Domir Isim Domir Hua itu dikatakan Mabni karena apa? Karena yang namanya Mabni adalah serupa dengan huruf Murab Murab tidak serupa dengan huruf. Jadi yang namanya Mabri serupa dengan huruf. Serupa di dalam mapanya ada si bewat, isi befti, isi sibe... Tidak perlu lah kita sementara nanti dulu. Yang penting anak bisa. Yang namanya mabri pasti tertentu lafalnya dan dia pasti serupa dengan huruf. Makanya tidak usah kita menjelaskan alasan-alasan dulu. Biarlah nanti seorang ustadz kalau dia sudah belajar alfiah. Ini metode awal. Jadi saya simulkan kalau tulisan Arab yang namanya isim jumlahnya satu miliar miliar triliun, map di 54 berapa jumlah murab? Jumlah murab ya miliaran triliun dikurangi 54. Kalau kita nulis persen ya mungkin 0,000 nafas hampir habis baru satu persen. Jadi anak muda Isim domer ada 14, Isim isara ada enam. Contoh, alhamdulillah Isim velatoh huruf. Isim Tahu kok Isim? Ada Al Kalau tahu Isim harus dijawab Dia masuk kategori Mabni atau Mu'rob Harus dijawab Jawabnya apa? Anak dibilang ini pasti Mu'rob Karena apa kok Mu'rob? Karena lafal alhamdu tidak ada pada Mabni yang jumlahnya 54 Itu kan paling mudah Berarti semua tulisan Arab Kalau tidak ada di 54 Ya pasti Mu'rob Berarti Mu'rob miliaran triliun jadi anak makanya anak suruh menghafalkanlah. lah Arti tidak perlu nanti dulu Yang penting anak bisa mendeteksi Itu adalah mabdi Jumlahnya 54 apa-apa, waumahum dan seterusnya Isim bisa rotak dihafal isim mausul hafal Selain itu pasti murup Contoh lagi Alhamdulillah, irabil alamin Isim huruf Isim, tau kok isim Ada Ad al kalau isim jawab Mabni atau mu'rob Itu pasti pertanyaan itu harus Jawabnya adalah Mu'rob Tahu kok mu'rob? Karena tidak ada di mabni gitu saja Paling simple Mengapa kok mu'rob? Karena tidak ada di mabni Insyaallah anak akan bisa Berarti bisa mendeteksi Media karokat itu isim Mabni atau mu'rob? Semuanya Mulai dari bismillah Mu'rob Karena tidak ada di mabni. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim Mu'rob karena tidak ada dimabni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohman Rohman, mesti Mu'rob karena tidak ada dimabni. Rohim, Mu'rob karena tidak ada. Mudah, jadi anak sudah bisa mendeteksi Itu Mabni dan itu mu Murab. Sekarang pendalaman yang terakhir Pendalaman isim Yang terakhir yaitu di dalam hal Mu'rob Dalam buku panduannya Lihat halaman 8 Lihat halaman 8 Halaman 8 sudah tertulis, saya tulis di situ. Halaman 8. Halaman 8 sama halaman 1 sama. Sekali lagi, halaman 8 dan halaman 1 adalah sama. Yang namanya mu'rob itu tadinya ada 6. 6 jumlah total 54. Sekarang enggak. yang namanya mu'rob satu, ada yang namanya mu'frod dua ada yang namanya tasniyah yang ketiga ada yang namanya jamak mudakar salim yang keempat ada yang namanya jamak jamak Mu'anas salim yang kelima nah ini saya batasi cukup Mu'rob yang penting anak bisa 4 Mufrad tasniyah Jawa Muntah Keresanan jamu Salim Yang kelima sampai yang kesembilan Tidak penting Sekali lagi metode ini adalah tidak penting Karena apa? Karena Mu'rob yang empat ini Itu sudah mendominasi dalam tulisan Arab 80% dari tulisan Arab Itu pasti terjadi dari empat. Makanya anak harus ditekankan di dalam 4 tadi berarti sekali lagi mukrob yang jumlahnya miliaran triliun dikurangi 54 itu harus dikatakan harus dimasukkan di antara empat ini. Berarti di antara empat ini mufratnya jamu jauh jamu anasalim. Sekarang anak diterangkan. Apa sih yang namanya isi mufrod lihat ini mufrod itu bahasa Arab. Artinya apa mufrod? Artinya satu. Baik dia seorang laki-laki atau perempuan, pokoknya satu itu nama bahasa Arabnya Mufrod Tasniyah itu bahasa Arab. Apa sih artinya tasniyah? Tasniyah itu artinya dua. Baik dia seorang laki-laki atau perempuan. Yang ketiga namanya jamak Mundakar salim. Jamak itu artinya banyak, banyak itu artinya tiga ke atas, tiga plus. Mundakar artinya laki-laki, Salim artinya selamat, berarti laki-laki yang selamat. Nonois selamat, joro jani. Yang keempat, jama muanas Salim. Jama artinya tiga ke atas, muanas artinya perempuan, Salim selamat. Jadi, sementara anak dites dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia disuruh mengarabkan contoh saya bilang coba saya bilang dua buku dua buku itu mufroat atau tasniah atau jamu muda atau anas salim jawab tasniah tahu kok tasniah karena artinya dua saya bilang lima bakar mufroat tasniah atau jamu muda atau jamu anas jawab jamak muda salim karena apa artinya lima tiga ke atas adalah bakar adalah laki-laki jadi anak sudah bisa dites dengan bahasa jawa, justru membahasa Arab contoh sekali lagi dua zayet tasniah 5 bakar bakar salim 10 hindun hindun itu perempuan, jamudakar salim bakar satu, artinya mufrod zainab satu, artinya mufrod bahasa Arabnya nah, kalau ada tulisan Arab kok tidak berupa Mabni yang jumlahnya 54 Pasti harus dimasukkan mu'rob Kalau mu'rob Harus dimasukkan diantara Empat ini, harus Apa mufrod Apa tasniah Apa jamak undakar salim, apa jamu'awana salim Pasti harus masuk Semua tulisan mu'rob Contoh Nah ya ini Bagaimana saya mengetahui pak itu Tulisan Arab itu mufrad, tasniah, jamak undakar salim Jamu'awana salim Lihat bukunya halaman 8 Kalau ada tulisan Arab Kalau ada tulisan Arab Belakangnya kok ada Alif Nun Atau Yak Nun Nunnya dibaca kasroh ni Sebelum Yak dibaca Fatkah Sebelum Alif dibaca Fatkah Bunyinya Ani atau Aini Mesti artinya dua kalau ada tulisan Arab, belakangnya kok berupa wawunun atau yaknun, nunnya tapi dibaca nah, baca nah, Sebelum ini dibaca kasroh, sebelum wawun dibaca duma. Kalau orang Jawa bilang, una ini berarti mati ini, atau ina tadi, ini. Mesti artinya tiga ke atas laki-laki. Kalau ada tulisan Arab, belakangnya berupa alif dan tak taknya tak perahu sebelum alif dibaca fatkah taknya hanya dua kalau tidak tun, nyetin itu pasti dikatakan jamak mu'ana salib kalau ada tulisan Arab belakangnya tidak ada tambahan ani, aini, una, ina atun, atin mesti itu isimufrat jadi isimufrat itu apa? yaitu kalau tulisan Arab tidak ada belakangnya tidak ada tam tambahan. Saya contohkan, alhamdu Isim atau huruf isim. Tahu kok isim? Karena ada al. Pertanyaan selanjutnya, mabni atau mu'rob? Mu Tahu kok mu'rob? Karena tidak ada lima beni. Kalau murab harus dimasukkan diantara empat ini wajib. Empat ini harus dimasukkan. Berupa apa? Mufrod tahu kok Mufrod karena belakangnya tidak ada tanda tandanya ani ini kan dal dal ini kan tidak ada tambahannya oh jadi alhamdulillah adalah isim Mufrod contoh lagi Bismillah alhamdulillahirobbil alamin alamin pertanyaan isim atau huruf isim tahu kok isim ada al Mabni atau murab. Murab. Tahu kok murab? Karena tidak ada di Mabini. Kalau masuk Muqrob, masukkan dalam rambat ini Bunyinya apa? Jamak undakar salim Tahu kok jamak undakar salim? Karena belakangnya ada Inang Yaknon sebelumnya dibaca kastroh Cocok gak dengan ini? Ina. Jadi tulisan Arab mesti gitu semua kalau Mu'rab pasti harus masuk kategori diantara empat tadi ini Alhamdulillah berapa jam ini anak sudah bisa 100% mendeteksi isim dan meng mengkategorikan diantara Bunda Mu'rab subhanallah sudah bagus ini untuk apa isim tadi? oh nanti itu adalah setelah tiga jam kita istirahat dulu